Hai guys, welcome back on Watch YouTube channel. Still with me, Theo. And this time, this time gua mau review salah satu brand yang baru masuk di kita. Hmm, asalnya bukan dari Jepang ya, It's USA. Dan ini salah satu brand otomotif. Ya, apa yang mau gue review? Stay tuned. Hmm, kali ini gue mau ngebahas brand dari USA Terus brandnya dari otomotif terkenal Nah langsung aja ini dia Jeep nah, kalian pasti udah ada yang nungguin kan Brand ini datang di kita beberapa dari kalian Langsung aja ini adalah Jeep Grand Cherokee JPG 900301 MA RMB oke gue bahas dari yang hitam dulu ya untuk diameternya dia itu cuman di 38 ya untuk lebarnya untuk kalau di dan dia tebelnya di 13,40 mm ya lak sekitar 49 ya kurang lebih nah untuk look width nya ini 21 setengah. Mungkin kalian kalau mau ganti-ganti strap bisa di dua-dua ya, dua-dua. Untuk oke okay. mungkin agak maksa dikit sih, tapi it's okay. Kalau misalkan takut nggak cocok, mungkin kalian bisa custom ya, pesen dengan ukuran yang sesuai benar-benar fit lock-nya movement otomatis, Japan otomatis. gue masih belum cek lagi, ini jepennya dari siapa tapi kalau dilihat dari model movement-nya ini kayaknya dari Miota terus ini power reserve-nya kurang lebih 40 jam dan untuk water resist-nya sendiri jam kayak ini, ini kurang lebih di 3 ATM atau 30 meter jadi lebih amannya ini nggak dipakai aktivitas air yang berlebihan ya jadi movement ini punya fitur Winding ya untuk nambah power reserve tapi dia nggak punya fitur hack jadi kalau kalian uh, setting jamnya detiknya akan tetap jalan ya seperti yang dilihat di sini detiknya tetap jalan dan jam ini kacanya juga udah terbuat dari sapphire crystal ini bahan case nya stainless steel dengan PVD coating tapi dia no date ya Karena ini biasanya kalau skeleton atau open heart tuh jarang banget ada jam yang punya fitur date atau day Nah untuk back case nya yang tadi udah gue sebut Itu see ya atau exhibition Kalian bisa lihat rotor sama movement nya di sini. Tapi untuk uh, model buka case nya Kalau kalian penasaran pengen lihat uh, movement nya lebih jelas lagi Ini modelnya pakai baut ya pakai baut jadi harus ada openg yang benar-benar pas buat buka casenya ini dan untuk di strap ini dari genuine leather seperti tadi gue bilang lock width nya 21,5 kalau mau ganti ganti bisa pakai 22 atau mungkin custom dan untuk harganya ini masih di kisaran around 3 jutaan aja dan kalian udah bisa dapat desain homemade yang kayak gini nah untuk varian lainnya ini ada varian black gold nah jadi kalau untuk yang daily bitter atau lebih terkesan agak macho kalian bisa pilih yang varian black nah kalau untuk agak kesan mewah sedikit kalian bisa pilih yang varian black Gold. Harganya juga sama, spesifikasinya juga sama Dan ini namanya ada JPG 900302 Untuk crownnya ini juga udah screw down crown ya Jadi jangan lupa kalau seandainya mau setting Dibuka dulu crownnya baru di setting Jadi jangan langsung ditarik ya karena ini adalah screw down ground Nah kalau kalian sudah selesai setting habis ditambah power reserve nya Jangan lupa buat kunci lagi ground nya Kayak gini Oh iya Gue belum kasih tahu kalian Kalau on hands nya On hands nya kira-kira kayak gini Anyway pergelangan gua ini Cuman 14,4 cm ya Untuk lingkar jadi jam ini dia emang punya sih walaupun locknya nggak panjang, tapi dia nggak menyerupai tanduk, jadi masih cocok ya untuk di pergelangan kecil. Tapi ini lebih ideal untuk di pergelangan nah, mungkin ya, tapi kalau kalian suka jam yang pas, modelnya mepet di pergelangan tangan ini cocok banget, dan modelnya juga mewah, brandnya juga oke. Setiap pembelian Jeep Watches kalian akan dapat komplimen berupa miniatur Jeep Rubicon ini ya. Ini keren loh ya. Ternyata gue nggak duga kalau ternyata kalian bakal dapat uh, miniatur ini ya. Dan dan bukan ini aja, kalian juga bakal dapat denim tote bag ini. Ada tulisannya Jeep Watches. Modelnya kayak gini. Nah. Terserah ini kalian mau jadi shopping bag Kalau yang mau berburu dan sekaligus dapat komplimen ini Mending berburu sekarang ya Mumpung masih ada Oke ini salah satu brand otomotif ya Yang gue rekomendasiin buat kalian Kalau kalian bener-bener suka sama brand otomotif Dan koleksi brand-brand tersebut Terus kalian suka model yang agak unik-unik Ya, terutama model-model homage Yang beberapa waktu lalu udah pernah gue bahas Nah ini ada lagi Selain brand yang satu itu Yang punya model homage Oke okay. Happy hunting everyone This is Jeep Grand Cherokee Oke okay guys Gimana tadi yang barusan gue review dikit Brand USA Namanya Jeep dan ini namanya Jeep Grand Cherokee ya yang namanya JPG 9301 sama JPG 9302 mana nah, keren kan buat kalian yang suka brand-brand otomotif nah, ini bisa diburu ya karena ini juga masih fresh from the oven ya buat di website kita jadi udah bisa diburu di website kita sama di aplikasi kita. Terus, modelnya juga kalian udah tahu, kan? Ini homage-nya apa? Kira-kira nggak -kira? perlu gue sebut lagi, lah ya? Oke. Okay happy hunting yang udah nungguin brand ini and happy shopping oh ya, yeah. kalau ada pertanyaan and comment silahkan tulis di kolom komen buat yang belum subscribe silahkan di subscribe terus jangan lupa nyalain loncengnya biar gak ketinggalan info-info dari kita dan terlebih lagi biasanya kalau di channel ini kita suka kasih surprise kan buat kalian terutama buat subscriber pastinya ya oke okay? Sekian dulu video kali ini. See you on the next video. Bye.